Selamat pagi Pak Bunia, apa kabar? ada beberapa pertanyaan negeri mau informasi Boleh? silahkan walaupun saya bukan ahli, saya akan mencoba untuk uh, jawab deh, Bunia. Baik, Pak, Ya, kita uh, tahun 2019 merekrut uh, calon pegawai negeri sipil. Nanti statusnya memang dari 135 yang akan kita rekrut, 70 diantaranya adalah untuk uh, jabatan fungsional diplomat. Jadi nantinya mereka memang akan uh, akan bertugas di seluruh perwakilan kita di luar negeri, dunia. Oh, jadi sebagian besar akan menjadi diplomat ya Pak? Yap. Ya. CPNS dan CPNS itu sama, Pak? Uh, berbeda, karena dalam arti CPNS itu adalah calon pegawai setempat Jadi mereka adalah, uh, apa statusnya bukan sebagai PNS Tapi mereka adalah untuk pegawai kontrak Yang rekrutmennya dilakukan rata-rata dua kali dalam satu tahun Dan jumlahnya disesuaikan dan kriterianya pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Dari perwakilan kita Apakah dia nantinya akan bertugas untuk fungsi administrasi, apakah akan dipenso sebut, apakah akan uh, mendukung aspek uh, administrasi keuangan. Oh. Gitu, Bunia. Oh, baik Pak. Jadi CPS pun tetap dikundungi di perwakilan RI? Ya, ya, tapi sifatnya kontrak seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, Pak. Pak, boleh dihasil sedikit nggak mengenai tahap-tahap CPS? Untuk PNS atau CPS nih? CPNS, Pak. CPNS, baik. CPNS yang sedang kita, uh, proses yang sedang kita lakukan sekarang adalah rekrutmen dari tahun 2019. Yang uh, proses seleksi kompetensi dasarnya, yaitu tes nasional oleh BKN, dan semestinya tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang, di mana kita masuk ke kemluannya, itu semestinya dimulai di bulan Februari, karena kita sama-sama tahu kita ada pandemik bencana non-alam, jadi proses lanjutannya yaitu SKB itu baru dimulai di bulan September ini, Bunia. Jadi ini adalah proses yang tertunda karena adanya eh, apa? Pandemic COVID-19. Setelah ini apa langsung akan menjadi PNS kementerian luar kita? Ada tahapan, Bunia. Jadi kalau misalnya eh, kita merekrut 70 orang yang akan kita ambil dari SKB ini adalah tiga kali n yaitu tiga kali formasi berarti tiga kali tujuh puluh. Berarti yang akan lulus adalah 210 CPNS. Dan itu adalah tahapan, ada, ada enam tahapan di seleksi kompetensi bidang. Yang pertama adalah tentunya eh, tes CAT dan penulisan ESE mengenai kekemluan. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, tes bahasa, karena kita juga mengambil beberapa eh, bidang bahasa, selain Inggris, ada Prancis Jerman, dan seterusnya. Setelah itu kita masuk ke psikotes psikotes itu... Eh, bisa wawancara juga bisa uh, MMPE-nya. Kemudian selanjutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan itu uh, apa? Uh, kesehatan fisik dan juga yang terakhir adalah wawancara. Wawancara itu uh, di akhir di akhir proses dan kita harapkan semua tahapan di SKB ini akan selesai kira-kira di bulan uh, Oktober akhir atau di awal November dunia Jadi setelah itu pertanyaannya adalah Kemudian kita masuk ke Latsar, pelatihan dasar sebagai CPNS, kemudian baru masuk ke Sekdilu. Itu, Masih lumayan lama juga prosesnya ya Pak? Nah menurut Bapak, tahapan yang paling susah dan membutuhkan kehadiran khusus dalam proses ini, apa itu Pak? Dan ada tips and tricks untuk sahabat Kepul? Baik, sebetulnya buat teman-teman, kalau menurut saya pribadi, persaingan yang uh, the real battle sebetulnya ada di tahap pertama, yaitu seleksi kompetensi dasar. Karena uh, ini adalah sifatnya nasional, tesnya pun uh, berupa CAT atau computer assisted. Kemudian hasilnya pun real time. Begitu Mbak Nia misalnya ikut tes, kemudian mencet tombol selesai dan langsung nilainya akan keluar. Itulah tahapan yang paling sulit sebetulnya. Masuk di SKB, sebetulnya kita persaingan juga sulit, tapi ini uh, rasionya adalah persaingannya satu banding tiga, Karena tadi kan saya sebutkan formasi yang akan lulus di sini adalah tiga kali N, kemudian akan masuk di wawancara. Nah, bagi kami yang sangat challenging adalah di situasi COVID ini, di mana tadinya seluruh rangkaian tes yang semestinya dilakukan di Jakarta, SKB ini ya, Munia ya, sekarang, karena ada arahan tidak boleh melakukan pergerakan lintas provinsi, maka semua kita lakukan melalui daring. Nah, permasalahannya bukan masalah sebetulnya. Yang harus kita pikirkan bersama adalah, pada tahap akhir wawancara itu, kita mengharapkan dapat dilakukan secara tatap muka. Nah, itu yang harus kita carikan solusinya, sehingga kita bisa mengcapture, bukan hanya kemampuan <tuh> secara tertulis atau wawancara, tapi kita juga ingin melihat langsung dari calon CPNS, calon PNS Kementerian Luar Negeri hmm. itu Bu Nia Oke, okay, Pak. Nah, Pak, sebagai diplomat yang berpengalaman nih hmm. ada cerita menarik juga buat teman-teman sahabat sebelum kita dan terutama untuk menemangati para calon diplomat juga nih, Pak uh, Kalau menurut kami, hmm. Bu Nia teman-teman sekarang ini kualitasnya mungkin jauh lebih bagus dengan fasilitas yang ada semua uh, Saran kami ikuti semua perkembangan internasional, karena bagaimanapun juga seleksi kompetensi bidang di KEMLU, itu nanti yang akan kita gali adalah masalah internasional tentunya, dikaitkan dengan kepentingan nasional kita. Contoh nih, kalau sekarang yang sedang marak nih kan mengenai penanganan covid kita kan juga ada namanya health diplomacy, segala macam, bagaimana kita mengedepankan, Selain menjaga uh, diplomasi ekonomi, kita juga harus mempertimbangkan aspek lain yaitu mengenai kesehatan. Jadi saran kami yaitu sekali lagi hmm. ikuti perkembangan internasional dan juga dilihat dari kepentingan atau dari sudut pandang Indonesia. Hmm. Harus ragi banyak koran dan lihat TV, dok. Kayaknya iya deh, Nia. Nah ini pertanyaan yang paling banyak ditanya sama teman-teman kita nih Pak. Hmm. Kapan Camblo akan buka ya, lagi? Baik, kalau uh, saya menjawab ini berdasarkan aturan saja. Jadi untuk tahun 2020 ini dipastikan tidak akan ada rekrutmen untuk tahun 2020. Karena kalau kita lihat tahapannya, untuk rekrutmen 2019 akan selesai kemungkinan di awal 2021. Nah, di tahun 2021 uh, saya sulit untuk menjawab, tetapi kita sudah diminta untuk memindahkan kebutuhan uh, apa, PNS kita tahun 2020 ke tahun 2021 oleh Kemenpan. Jadi dengan demikian, sekali lagi saya nggak bisa menjawab. Yang bisa saya jawab adalah tahun 2020 yang pasti tidak ada untuk rekrutmen, tapi yang tahun 2021 kemungkinan bisa saja iya, bisa juga mungkin uh, tidak, karena sekali lagi nih situasinya sangat tergantung dari, uh, ya kita sama-sama tahulah Iya, Pak. Itu. Jadi, sahabat Kemlu mohon doanya juga ya. Pengobar PNS Kemlu ada lagi 2021. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, Bunia. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Salam ya, Pak, dari sahabat Kemlu. Salam buat teman -teman. sahabat Kemlu semua. Salam sehat, salam sehat. Hmm. Jangan bandel-bandel nih sahabat Kemlu hmm. karena situasi uh, sekarang sedang ya kita sama-sama taulah sedang seperti ini. Jadi sekali lagi salam sehat semua dan uh, sekali lagi jaga distancing. Terima kasih. Siap pak, have a nice day pak.